Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Negeri Satu Siak Madrasah Hebat dan Bermartabat. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi dilaksanakan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai dari tanggal 24 Februari 2022 dengan kegiatan perlombaan dan ditutup pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Simak berbagai kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah berikut ini. Pertama, kegiatan lomba cerdas cermat MTS Negeri Satu siap melaksanakan perlombaan cerdas cermat keagamaan dengan melibatkan siswa terbaik masing-masing kelas. Lomba tersebut terdiri dari babak penyisian dan final. Masing-masing babak penyisian diikuti oleh empat regu yang bertanding. Setiap pemenang akan melangkah ke babak selanjutnya. Perlombaan ini dikemas dengan peduli menarik dan dilaksanakan di lapangan hijau terbuka madrasah, meskipun hujan terintip di pun Semangat para peserta lomba Untuk terus bertanding Setelah melalui pertandingan Yang begitu ketat Akhirnya didapatkanlah pemenang pada lomba tersebut Kelas 84 Menjadi pemenang lomba Setelah berhasil menyingkirkan Perwakilan dari kelas 93 Yang berada di peringkat kedua Dan perwakilan kelas 73 Berada di peringkat ketiga Selamat ya bagi para pemenang yang kedua, tak kalah serunya cabang MTQ untuk kategori tilawah Putra dan Putri. Setiap peserta bertanding dengan penuh semangat tinggi, berdasarkan penilaian dari Dewan Hakim, maka peraih juara pada lomba tersebut adalah sebagai berikut. Terbaik satu tilawah Putra atas nama Rizky Kurniawan, wakilan dari kelas 84. Dan pada kategori tilawah Putri terbaik satu diraih oleh Bunga Awliya. luar biasa sekali bukan? Nah, selamat untuk para pemenang. Ketiga, setelah pelaksanaan kegiatan lomba cetak cermat keagamaan dilanjutkan dengan lomba azan. Kegiatan lomba azan ini berjalan dengan lancar dengan perwakilan para peserta dari masing-masing kelas. Pada lomba tersebut, Raja Zakir Mursalim dari kelas 84 menjadi terbaik saat yang keempat, tausiah Agama Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan sholat duha berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang dipusatkan di Masjid Al Fatah Sebelumnya, Sebelumnya, Dokter Andamardiana sebagai wakil kepala madrasah bidang. Kurikulum yang mewakili Kepala MTS Negeri 1 Siak Menyampaikan sambutannya Berupa harapan agar kegiatan Yang telah berlangsung sejak hari Kamis Berupa lomba keagamaan tersebut Kemudian dilanjutkan dengan acara Puncak pada hari ini Jumat Akan menjadi sebuah lucutan semangat Bagi siswa-siswi MTS Negeri 1 Siak Untuk terus Menjadi pribadi islami yang baik Ustazah Asmaria SAG menjadi penceram hari itu, berbagai nasehat dan tips-tips diberikan kepada siswa-siswi MTS Negeri 1 Siak, mulai dari bagaimana adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman, dan adab terhadap lingkungan. Fenomena yang terjadi sekarang menurut beliau adalah siswa kurang menunjukkan adab yang benar dalam berperilaku. Hal ini yang menjadi tugas kita semua untuk mengakulatkan cara pandang untuk mewujudkan generasi Islami berakhlakul karimah. Kelima kegiatan ditutup dengan pengumuman dan penyerahan hadiah kepada para pemenang yang dikoordinir oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Ibu Tengku Nirwana. Semoga dengan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di MTS Negeri 1 Siak ini diridhoi oleh Allah Subhanahu ta'ala Tetaplah menjadi generasi Islam yang berbudi luhur dan telah akan menjadi penerus cita-cita pendiri bangsa ini. Madrasah lebih baik, lebih baik Madrasah. MTS Negeri 1 Siak Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.